ya disini gue bakal nunjukin gimana caranya nonton youtube short seperti video biasa ya tidak peduli gimana-gimana ya yang penting kan intinya kalian bisa nonton youtube short dengan tampilan video biasa kalau kalian nonton youtube short kan tahunya gini menunya dikit lah bisa apain sebenarnya caranya simple caranya gampang pertama kalian harus dapetin ID videonya kalau udah kalian tinggal copy Terus, kalian YouTube dot B ID videonya. That's it, oke. Okay. Gampang, faedahnya apa ya? Tidak ada, cuman kayak kalau kalian pengen nonton di mode biasa, kalian pengen cepet petir, bisa. Oke, okay. sekian dan terima kasih.